Assalamualaikum semuanya ketemu lagi bersama aku Uci dan seperti biasa kita bakal berbagi tips jadi di sini aku pengen ngajak kalian untuk menggunakan tips sehat ini bagi kalian para pejuang PCOS nah karena info ini tuh sangat penting banget kalau buat perempuan itu sangat penting banget kalau misalnya laki-laki yang, yang nonton ini tuh bisa menjadi referensi kalian untuk ngasih tahu adik kakak atau istri kalian seperti judul di bawah ini kita bakal bahas Berbagi 5 tips berbuka puasa sehat untuk pejuang PCOS Nah buat kalian yang udah didiagnosa sama dokter PCOS So kalian harus tonton video ini sampai selesai Karena ini sangat bermanfaat dan sangat berpengaruh banget di hormon kalian Nah seperti kalian ketahui ini, Pasti banyak banget dari teman-teman yang rasa banget Kalau misalnya lagi belum puasa itu yang seharusnya kita itu menahan makan, minum Tapi pas waktu buka puasa kita tuh balas dendam misalnya makan gorengan, mie, terus berbagai macam jenis makanan kita pengen makan, kayak gitu ya makan kurma, kolak, yang manis-manis, yang asem-asem, bahkan yang seger-seger, kayak gitu dan tanpa kita sadari bahwa segala makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh itu bakal berpengaruh di hormon apalagi nih kalian para penderita PCOS bagi kalian yang tahu apa itu PCOS, PCOS itu adalah polikistik Ovarian Syndrome di mana penderita ini tuh dikarenakan resistensinya insulin di dalam tubuh atau ada gula yang tersembunyi di dalam tubuh tanpa diketahui. Nah akibat terjadinya resistensi tersebut ini tuh bisa menyebabkan gangguan kesuburan sehingga bisa menyebabkan sulit banget untuk hamil. Oke nggak usah banyak cang lagi kita langsung aja ke tips pertama yaitu. Yang harus kalian lakukan adalah makan makanan yang rendah akan karbohidrat dan tinggi akan serat. Masih harus karbo gitu kan? Karena dalam karbo itu ngandung gula, sedangkan PCOS yaitu ada resistensi gula. Kalau misalnya kita berlebihan mengkonsumsi karbohidrat, otomatis gulanya akan nambah dong nah di sini kita harus membatasi makan karbohidrat makan takjilnya boleh tapi harus dibatasi jadi nggak terlalu kayak bas dendam gitu guys jadi harus sesuai dengan kebutuhan kita aja kalau misalnya lagi pengen ya udah icip icip aja gitu makan sedikit aja nggak usah terlalu berlebihan lebih baiknya itu sehabis sholat maghrib kalian bisa langsung makan nasi dan sedikit sayur bisa juga sayur sop atau bis tumisan yang yaitu sayur sayuran yang bisa bikin pencernaan kalian itu menjadi lebih mudah untuk mencerna makanan. Paling penting juga, banyak banget dari teman-teman, gitu kan? Nggak cuma teman-teman sih, aku juga pernah konsumsi itu, jujur aja, apalagi di masa-masa kuliah, ya kan? Nah kalau kita konsumsi karbon hidrat sama mie itu, itu tuh nggak baik ya teman-teman, karena dua-duanya sama-sama karbo, jadi kalau misalnya kita makan otomatis ada gula yang ada di dalam tubuh kita itu akan semakin meningkat selain nasi dan mie goreng jangan makan nasi dengan perkedel kentang atau jagung, karena mereka ini juga mengandung karbo dasarnya emang karbo itu sangat penting banget, sebagai sumber energi pun tahu kan, kalau misalnya sesuatu yang kita makan berlebihan itu tidak baik nah begitu juga dengan makan karbo hidrat secara berlebihan sehingga bisa menyebabkan metabolisme itu menjadi lambat dan itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit next yang kedua adalah seringlah makan buah tapi hindari buah-buah yang manis tahu buah yang tinggi banget akan gula Bagi teman-teman penderita PCOS, kalian tuh sangat bagus banget kalau misalnya konsumsi buah Karena seratnya tadi bisa membantu untuk mengatasi resistensi insulin yang ada di dalam tubuh Nah kenapa sih kalian harus menghindari buah yang tinggi akan gula? Karena boleh aja sih kalian konsumsi tapi hanya satu atau dua potong aja, nggak usah berlebihan karena gula sangat berbahaya buat kalian bisa mengganggu hormon kalian. aku bakal sebutin buah-buah yang tinggi akan gula yang harus kalian batasi. kalian boleh konsumsi tapi batasi. misalnya pengen makan buah mangga, nanas, pisang, apel dan anggur. nah ini tuh buah-buah dimana mana? buah ini tuh tinggi akan kadar gulanya buah yang sangat disarankan buat kalian para pejuang garis 2 ataupun yang para kalian yang pengen banget meningkatkan kesuburan nah kalian harus konsumsi buah alpukat dan buah berry. ini tuh sangat disarankan karena buah alpukat itu bagus banget lemak yang ada di dalam buah alpukat itu baik untuk tubuh dan meningkatkan kesuburan juga, kalian bisa nonton di video-video aku sebelumnya aku udah ada bahas tentang buah-buahan yang bagus banget untuk kesuburan so yang kedua itu adalah buah beri dimana buah beri ini bagus banget untuk kalian konsumsi juga karena di dalam buah beri itu mengandung antioksidan yang sangat tinggi dan bagus banget untuk menangkal radikal bebas dari luar dan bisa menjaga kesegaran tubuh kalian selama sedang menjalani program kehamilan dan bisa juga meningkatkan kesuburan tips ketiga adalah hindari minuman manis setelah makan Loh, padahal kan buka puasa disarankan untuk konsumsi yang manis-manis, tapi manis yang seperti apa dulu nih guys? Yang disarankan saat berbuka puasa itu yang konsumsi kurma karena kurma itu gulanya bagus untuk tubuh. Nah, di sini yang dibatasi adalah misalnya nih kalian lagi makan nasi, setelah makan nasi kalian langsung konsumsi teh manis ataupun kopi susu dan ini tuh tinggi akan gula bagi kalian penderita PCOS wajib banget buat membatasi konsumsi yang manis-manis kok kedengerannya kayak, kayak penderita diabetes ya nah, beda tipis sih teman-teman karena resistensi insulin ini sendiri dia itu beda tipis sama yang namanya diabetes ya teman-teman kalau resistensi itu gulanya tidak ketakuan, tapi kalau diabet tiba-tiba gulanya udah tinggi aja gitu dan bisa bikin semaput. Berolahraga sehabis makan malam. Nah, namanya manusia selama bulan puasa ini, apalagi kita itu menahan nafsu makan dan segala masnya gitu kan. Dan tiba-tiba kita berbuka puasa, akhirnya pengen balas dendam, makan yang banyak, dan gak mengontrol nutrisi yang kita masukkan ke dalam tubuh. Alhasil, kita kekenyangan, bikin cenot-cenot kaki dan tangan, kepala pusing, akhirnya mata mengantuk, dan sebagainya. Jadi, menyebabkan kemalasan Nah, ini itu hati-hati ya, teman-teman, karena kita nggak tahu bahwa makan makanan kita ini bakal jadi apa nih bikin kita sehat atau kita sakit jadi sebelum kalian menyesal sebaiknya setelah makan malam itu usahain olahraga minimal 15 menit gitu kan. maksimal 30 menit lah ya Nah untuk olahraga sendiri olahraga ringan aja kayak jalan di tempat lari, lari di tempat dan sebagainya kayak gitu pokoknya usahain ada olahraga lah mau itu Yoga, pokoknya yang kalian bisa aja. Intinya ada pembakaran lemak di situ. Ingat, bagi kalian penderita PCOS biasanya gampang banget naik berat badannya. Jadi kalian bisa kontrol di sini. Habis makan beberapa menit atau setelah uh, selama bulan puasa ini, setelah kalian itu uh, dan sebagainya, kalian olahraga ringan lah ya untuk membakar kalori ataupun lemak tubuh, lemak yang ada di dalam tubuh kalian itu supaya. Berat badannya juga nggak naik-naik banget, jadi bisa kalian handle atau bisa kalian uh, turunin lah semaksimal mungkin menjadi ideal Nah, batasi makanan, berat badan yang naik itu bisa mempengaruhi hormon juga dan bisa mempengaruhi kesuburan pada wanita Next tips yang kelima adalah perbanyak minum air putih Nah, apalagi di bulan puasa ini teman-teman setelah berbuka wajib banget buat kita minum air putih itu minimal beberapa liter dalam sehari atau satu atau 2 liter dalam sehari untuk konsumsi air putih batasi minum minuman yang manis dan perbanyak minum air putih selain itu manfaat air putih ini juga bagus banget untuk melunturkan toksik yang ada di dalam tubuh kita selain mengatasi dehidrasi juga air putih ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh lain itu Gak bikin kulit kalian segar, awet muda, banyak banget efeknya kalau misalnya kalian konsumsi air putih itu aja tips buat para pejuang garis 2, para kalian penderita PCOS ini tuh penting banget kalian handle asupan nutrisi kalian itu tuh sangat berpengaruh di gula darah dan berat badan kalian. Kalian harus atasi itu. Nah, untuk tips ini sendiri, ini tuh sangat ampuh banget, bagus banget buat kalian semuanya bagi kalian pejuang PCOS, ini tuh sangat penting banget karena emang dituntut untuk memiliki pola hidup yang sehat supaya kesuburannya juga bagus dan e, berat badannya normal dan hormonnya juga menjadi seimbang dan pastinya nih bisa membantu untuk melancarkan siklus menstruasi kalian supaya lebih atur kayak gitu So itu aja video aku kali ini, semoga bermanfaat buat kalian para pejuang PCOS Semoga semakin semangat untuk olahraganya Normalkan berat badan kalian dan pastikan batasi asupan konsumsi gula kalian Supaya hormon yang ada di dalam tubuh kalian itu bisa seimbang, berat badan kalian menjadi ideal Dan bisa meningkatkan kesuburan kalian supaya cepat berhasil untuk mendapatkan garis 2 Nah, buat kita-kita kita semuanya, semoga di tahun ini bisa mendapatkan Garis 2. Semangat terus. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. ups Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube ini. Supaya semakin berkembang buat kalian para pejuang Garis 2. Kita berkumpul di sini. Di sini aku bakal berbagi tips seputar program kehamilan ataupun seputar tips-tips, edukasi, dan sebagainya yang berhubungan dengan Garis 2. So... Bye-bye!